Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu taala wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa mayyudlil yudlil Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna nabiyyana Hamadan sallallahu alaihi Wa ala alihi wa Ya ayuhal amanu Attaqullaha Attaqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yagfir lakum zhunubakum Wa mayyuti illaha wa rasulahu Wa qad fawzan azimah amma ba'd Alhamdulillah Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para umahat serta sekalian, para penuntut ilmu, penghafal Quran, penghafal hadis yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah sore hari ini dengan Nekmat dan taufik dari Allah Kita semua menyempatkan diri hadir di tempat yang mulia ini Rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Untuk saling mengingatkan Sesaling menasihati Agar kita semua Tetap berada dalam kebaikan dan ketaatan Masanya, cuma mungkin kalau mau dibaca semua panjang. ya. Tapi kita ambil poin-poinnya saja dari beberapa nasihat dan beberapa dalil yang disebutkan oleh beliau. Al-Fatihah Ta'ala. Uh, kitab ini ditulis Linisa untuk wanita. Yang hadir bukan bukan wanita saja, tapi insya Allah semua yang hadir di sini punya wanita. Alisa Kadali. <tapi> Ada ibunya, ada saudara perempuannya, kaknya atau adiknya, ya, ada tantenya. Pasti ada salah satunya atau mungkin semuanya. Dan juga mungkin nanti ada yang punya istri. Jadi tidak menjadi masalah. Dan kitab ini ditulis untuk... Perempuan di negerinya secara khusus. Jadi ada hal-hal. Walaupun itu tidak banyak. Yang disinggung yang terkait dengan. Kebiasaan wanita di negeri. Yaman. Ya. Kalau di sini mungkin ada. Lain daripada. Hal tersebut tapi itu tidak banyak. Jadi ini berlaku umum ya sehat yang berlaku umum e, kemudian e, kitab ini juga menunjukkan bahwa siapapun ya siapapun bisa mendapatkan kebaikan berupa ilmu jadi penulisnya perempuan, penuntut ilmu pada bapaknya, ya Imam Syekh Al-Imam Al-Lamah Al-Muhaddis ya. Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i Rahimahullah. Jadi juga menunjukkan bahawa, ilmu itu tidak dibatasi oleh laki-laki saja. Ya, bisa juga perempuan. Sebagaimana dalam sejarah Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha juga adalah sumber ilmu dari kaum perempuan. Ya. Dan juga menunjukkan bahwa perempuan itu tidak ada bedanya dengan laki-laki akan kebutuhannya terhadap ilmu, ya. Bahkan dalam sebagian keadaan, ya, dalam sebagian keadaan, perempuan itu lebih butuh ilmu daripada laki-laki. Kenapa? Karena perempuan itu lebih banyak kondisinya, ya, lebih banyak kondisinya yang butuh ilmu-ilmu yang mendalam dibanding dengan laki-laki, dan tidak terjadi pada laki-laki. Sebagai contoh, misalnya, kalau perempuan itu haid. Haid. Salah satu ilmu yang paling sulit, ilmu yang paling sulit itu ilmu tentang haid. Padahal, semua perempuan itu, kalau normal, itu haid. Lagi-lagi tidak ada yang haid. Tapi dia juga harus tahu. Untuk mengajari istrinya. Jadi banyak ulama. Mengatakan saya tahayyaru bingung. Menentukan. Ini darah haid atau bukan. Ini berapa lama. Ini dianggap sudah boleh sholat atau belum. Dan seterusnya. Ya maka itu butuh. Ilmu yang secara khusus terkait dengan perempuan. Demikian juga, karena perempuan itu adalah madrasatul ula bagi anak-anak. Ya, karena itu secara umum, Anak-anak yang baik, anak-anak yang berhasil atau sebagiannya menjadi orang besar, imam, atau pemimpin yang besar, itu karena jasa lebih banyak daripada ibunya, daripada bapaknya, ya ibu. Kalau kita anak-anak kecil bahkan kadang sudah besar, kalau mengadu mengadu kemana? Ibu atau bapaknya? Nah ini santri. Kalau minta uang lebih banyak ibu atau bapaknya? Ah, <laughs> ibu atau bapaknya? Ya, mungkin sebagiannya kepada ibu. Jadi, kadang anak-anak itu komunikasinya lebih banyak kepada ibu daripada bapaknya. Karena banyak faktor. diantaranya anak dari kecil memang lebih dekat kepada ibu daripada bapak. Yang kedua, biasanya, biasanya ya, ibu lebih mudah mengabulkan, tanda kutip ya, mengabulkan permintaannya daripada bapaknya. Yang ketiga, kadang, kadang sebagian orang, khususnya laki-laki, ya kalian semuanya nanti jadi Kuat juga. Kadang sebagian laki-laki jarang. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak-anaknya. Laki-laki tahunya kasih uang. Lihat-lihat pergi. Dan memang juga lebih banyak di luar rumah daripada di dalam rumah. Bagian ya. Sebagian laki-laki tahunya. Beres kalau anaknya tidak beres marah saja <gat> Iya kan Dimarahi anaknya kalau ibunya membela dimarahi juga ibunya Ya padahal tidak harus selalu begitu Ya maka berarti Ya peranan ibu itu Ya luar biasa Maka diberikan ini nasihat Bahkan ditulis agar perempuan itu bisa terjaga. Karena yang paling susah dijaga, yaitu perempuan. Orang bilang lebih baik, pelihara 100 ekor kerbau daripada satu orang anak perempuan. Kenapa? Karena menjaga anak perempuan itu ekstra. Ekstra. Ya ekstra dalam banyak sisi. Makanya sebagian orang kadang menjaga ya, khususnya di negeri Yaman, mungkin kalau di sini agak beda sedikit. Yang tidak mengenal pendidikan itu menjaga anak perempuannya luar biasa. Pokoknya tidak boleh hampir semua tidak boleh tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Tapi sisi yang lain tidak diberi pendidikan yang cukup. Jadi seakan-akan hanya dijaga, dipelihara, kemudian nanti dinikahkan. Selesai, iya, sebagian sekarang sampai sekarang seperti itu, seperti orang-orang Badui. Pokoknya, semuanya serba tidak boleh harus di rumah, harus berhijab, tapi tidak ada pendidikannya. Nah. Sebagian juga, ya, mungkin di sini lebih banyak lagi. Ya, menjadikan anak perempuan itu, ya, sama, tanya dengan laki-laki, mau kemana, mau pergi kemana, mau belajar apa, berteman dengan siapa, siang atau malam, ya, terserah. Persamaan gender, ah, atau apapun istilahnya, ya. maka yang terbaik selalu. Atau kebanyakannya adalah yang pertengahan. Harus dijaga dan harus dididik. Harus dijaga dan harus dididik. Bukan dijaga tidak boleh, tidak boleh. Tapi kemudian tidak diberi pendidikan yang cukup. Nah, itu sebagai ya pendahuluan. Kemudian di antara nasihat beliau ya. diawali dengan nasihat yang umum. Yang pertama al-hassu ala al-ikhlas wal muhafazati ala al Dorongan untuk senantiasa ikhlas. Kalimat yang ringkas tapi mengandung makna yang dalam mudah diucapkan tapi sangat sulit diamalkan flash karena ini asas seluruh amal kemudian beliau gandengkan dengan menjaga waktu Ya Tentu, kalian semuanya sudah sering dengar hadis dan juga beliau mengutip di sini: hadis, hadis uh, Jibril, atau hadis Umar. Ya. Rasulullah SAW bersabda, 'Innama La'Amalu bin Niyat, 'Painna Malikul Limra'in, mana wa li mayu Ah. yang mau sempurnakan. Padal. Ya, santri ini saya tanya, siapa yang mau sempurnakan? Padal. Sa'ib Jadi, paman kanat. Hijratuhu. Ilallahi wa rasulihi. Berhijrah. Kepada Allah dan Rasulnya. Hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Artinya, hasil dari niatnya. Salah satunya digambarkan di sini dengan berhijrah. Maka akan hasilnya sesuai dengan yang dia niatkan. Ada sekarang kalimat yang sering diungkapkan oleh orang. Kalimatnya dia bilang begini. Hasil itu tidak menyelisihi usaha. Ya sering baca. Hasil tidak menyelisihi usaha. Yaitu tidak salah tapi kurang tepat. Kalau dalam Islam, hasil itu, di samping usaha, hasil itu tidak menyelisihi niat. Hasil boleh sama dengan usaha, tapi hasilnya di sisi Allah dan di sisi Allah, itu sesuai dengan niatnya. Kalau di sisi manusia ya oke, okay, bisa saja. Hasil itu tidak mengkhianati Karena dibahasakan begitu ya Tidak mengkhianati Usaha Tapi yang lebih penting daripada itu Adalah hasil itu Sesuai dengan Niat ya Sesuai dengan Niat Jadi kalau perempuan Walaupun ini berlaku Bagi laki-laki juga Setiap dia beramal Niatkan Lillah. Ya. Diniatkan Lillah. Ketika dia birrul walidain. Ketika dia belum menikah. Kenapa dia taat kepada orang tuanya? Karena dalam merengkak taat. Kepada Allah. Ketika dia berbakti kepada suaminya. Kenapa dia berbakti? Karena berbakti kepada suami itu perintah dari Allah. Kenapa dia mau mengurus anak-anaknya? Karena ya, tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah kepadanya. Termasuk kenapa dia belajar? Ya, mau belajar karena Allah. Menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. Kalau bisa menghilangkan kebodohan juga pada orang lain. Itulah niat. Tetap. Dan disinggung di sini secara khusus contoh niat setelah hijrah. Ini kan akhirat. Bisa juga hijrahnya untuk dunia dan dicontohkan hijrahnya untuk dunia perempuan pemangkanat hijrah Tuhu di dunia yusibuha awimro'atun. wanita bagian dari dunia tapi kenapa disebut kalau disebut dunia harusnya sudah masuk di dalamnya perempuan tapi kenapa disebut perempuan karena, jawabnya karena uh, perempuan itu bagian dunia yang paling banyak menyerumuskan orang untuk dunia. Bahkan, sebagian orang rela kehilangan dunianya yang lain. Um, rela kehilangan dunianya yang lain demi dunia perempuan. Ada orang kerja dari pagi sampai sore, malamnya untuk perempuan. Iya kan? Ada ya, banyak. Ada orang rela kehilangan jabatannya, ya, rela kehilangan posisinya, bahkan rela kehilangan istri pertamanya. Iya kan? Ya, kita bicara. Kenyataan, ya dan ini terkait dengan perempuan kadang begitu ya rela kehilangan yang pertama bahkan rela kehilangan tiga istrinya demi istri yang baru lagi iya banyak jadi makanya disebut secara khusus perempuan nah. dan sekaligus menunjukkan ya kepada kita bahwa di samping di, eh, apa? tadi hati-hati juga menunjukkan perlunya perhatian secara khusus kepada perempuan jadi awimro'atun yang kihuha dia ingin menikahi perempuan menikahi perempuan itu dosa atau tidak? nah tanya menikahi perempuan dosa atau tidak? yang tidak dosa, bahkan kadang berpahala, tetapi kalau konteksnya berhijrah, niatnya, niat hijrahnya karena ada sepulana di situ ikut berhijrah, maka itu niatnya dia ikut berhijrah, berarti niatnya, pahalanya tidak ada. Tidak ada pahala yang dia dapat. Yang dia dapat hanya perempuan. Jadi hasil tidak mengkhianati usaha. Hah? Tetapi tidak ada pahalanya. Nah kalau kita ini muslim. Mau berhijrah. Yang dicari adalah pahala. Banyak orang belajar. Ya, karena kita ini lagi belajar. Banyak orang belajar untuk apa? Bukan lagi berhijrah. Ada juga sekarang bahasanya artis hijrah-hijrah. Banyak orang berhijrah. Maksudnya berhijrah dari uh, kehidupan sebelumnya. Misalnya artis atau apa. Masuk pengajian. perpenampilan Seperti ustadz atau apa. Ganti penampilan. Tujuannya. Sama tadi dalam hadis. Ada yang hanya karena. Mau menikahi perempuan. Atau sebaliknya. Ada juga perempuan. Ahwat. Dia ikut bergabung kepada pengajian. Untuk apa? Ya untuk cari. Juga laki-laki. Nah. karena itu hati-hati ya. Banyak orang dulu semangat belajar, setelah menikah menghilang. Tidak tahu kemana. Karena pengaruh, ya perempuan. Nah, makanya beliau mengatakan, untuk itu saya berwasiat kepada diri saya dan kalian. Untuk bertakwa kepada Allah. Dalam segala keadaan. Baik. Secara rahasia maupun. Terang-terangan. Karena menjadikan. Amalan itu hanya untuk Allah. Tidak beramal. Kecuali untuk Allah. Ya itulah namanya takwa. Ya itulah namanya. Takwa. dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu dalam as-sahihain ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ini disebutkan oleh beliau hamdalahu taala untuk menunjukkan kepada kita pentingnya itu takwa dan bagian dari takwa itu adalah mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah kata Rasulullah Sallallahu ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu leysa bainahu wa baina rabbihi turjuman tidak ada seorang pun diantara kalian artinya semuanya Termasuk kita juga ini semuanya. Tanpa kecuali. Kecuali apa? Semuanya kita ini nanti akan diinterview ya. Diwawancarai oleh Allah. Ditanya-tanya oleh Allah. Dan tidak ada penerjemah. Tidak ada penerjemah. Langsung ditanya. Uh, maksudnya di sini, penerjemah bukan sekedar menerjemahkan bahasa. Jangan dianggap, oh "Allah itu pakai bahasa Arab, kita pakai bahasa Indonesia," sehingga bingung menjawabnya. Ya. Bukan, tapi maksudnya di sini tidak ada penerjemah, tidak ada orang lain. Masing-masing mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya Alamin. Kalau ada penerjemakan, ada yang tahu. Karena itu, kalau presiden tidak tahu bahasa Inggris, ada penerjemahnya ya, tahu rahasianya. Ya kan? Oh, tadi pembahasannya apa? Oh, ini, ini, ini, bisa saja dia pelesetkan lagi. Oh, tadi maksudnya begini, dia bilang begini. Ya, itu maksudnya ya, berbicara secara langsung, tidak ada lagi rahasianya. Dan dia tidak bisa menjawab kata uh, Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan di sini. Minhu. Ya. Dia melihat ke sebelah kanan Fala yara illa Tidak ada yang dia lihat kecuali apa yang dia telah lakukan min amalihi dari amalnya. Jadi dia melihat sebelah kanannya yang ada. Semua amalnya. al asham, فَلَا يَرَوْا إِلَّا Dia melihat lagi sebelah kiri. Tidak ada apa-apa. Yang ada hanya amalnya. Jadi amalnya. Yang mengelilinginya. وَيَنْذُرُوْا bayna Dan dia melihat lagi di depannya. Kalayara illa nahr tilkaa wajihhi. Dia melihat di depannya tidak ada yang dia lihat kecuali api neraka di hadapannya menunggu. Kalau yang di sebelah kanan dan kirinya ini tidak bisa menyelamatkannya, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hatakunnar walau bi syikqit tamrah atau bi syikqit tamrah adapun lebih tepat dengan bi syikqit tamrah takutlah kepada api neraka walaupun dengan uh, separuh. Ya, kalau kurma itu dibelah satu biji separuhnya namanya bisik separuh kurma artinya Separuh kurma itu kan nilainya banyak atau sedikit? Sedikit. Jadi takutlah kepada api neraka walaupun dengan kebaikan yang sedikit. Artinya jangan meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Apalagi kalau banyak. Jangan diremehkan. Dan biasanya yang meremehkan kebaikan itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Ya tidak. Kalau ibu-ibu biasa mau memberi, eh, dia bilang eh, malu. Kenapa? Sedikit, masih riki. Eh demi bawa malu. Nah. Kalau laki-laki biasanya pikirannya lebih simpel. Ya, apa yang bisa diberi ya sudah. Tapi perempuan? Apalagi kalau hadir temannya semua. Wih. Makina ya anu kita. Setelah. Anu bin Abawah eh, misalnya ya. Ya walaupun laki-laki ada yang begitu tapi. Biasanya. Perempuan lebih banyak begitu. Dan sebaliknya kadang. Ya kadang. Berlomba. Dalam kebaikan. Juga. Niatnya bukan karena kebaikan. Niatnya karena. Mau di. Anggap. Mau dibilangi. Melayasang. Kadang kamu tahu ini. hanya apakah siriki. Itu perlu dijaga. Jadi kadang sedikit. Dia merasa malu. Kalau banyak. Bukan tujuannya karena kebaikan. Ini kan sama-sama merusak. Jadi, apa yang mau diandalkan? Nah, sedikit rusak, banyak juga rusak. Makanya, yang tidak rusak kalau dijaga, sedikit atau banyak lillah. Ya, sedikit atau banyak lillah. Kita belajar, sedikit atau banyak, hafalan, sedikit atau banyak lillah. Jangan hanya malu sama teman sehingga mau hafalannya banyak. Itu merusak. Kalaupun awalnya begitu, tapi itu dikikis-dikikis. Saya mau menghapal karena Allah. Karena ini kalam Allah. Karena saya ingin berbakti kepada orang tuaku. Bukan karena malu sama temanku. Itu pemicu saja tapi bukan tujuan. Ya, Bukan tujuan. Take akan nah, itu hendaknya ia ya, bertakwa kepada Allah. Kan itu takwa adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang muslim yang bisa dia mencegah dari berbagai macam keburukan. yang boleh menyebutkan beberapa ayat yang kita sebutkan sebagiannya saja. Apa hasil betum? Annama khalaqanakum abasa wa annakum ilayna La turjaun. Apakah kalian menyangka bahwa kalian itu diciptakan abasa? Begitu saja. Tidak diperintah, tidak dilarang. Tanpa tujuan, tanpa maksud. Apakah kalian menyangka? Artinya kalian tidak boleh menyangka seperti itu. Itu maksudnya. Jangan berprinsip seperti itu. Prinsip anak muda kan sekarang yang penting happy bro, ya kan? Yang penting happy. Ya. Kalau kita belajar tidak boleh begitu, karena kita ini diciptakan bukan untuk happy happy, ya kan? Itu makan apa yang disukai, minum yang apa yang disukai, mau bergaul dengan siapa saja. Terserah mau berpenampilan apa saja, ya mau-maunya. Tidak. Jangan kalian menyangka seperti itu. Kemudian digandengkan dengan ancaman. apa la Apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Artinya kalian harus menyangka dan meyakini bahwa akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau hanya tujuannya mau happy-happy, ya nanti ditanya. Siapa yang mengajari kamu hidup ini untuk happy-happy? Nah. Bahkan Allah Azza wa Jal mengatakan. Wa maa khalaqna as-samawati wal-arda wa maa baynahuma la'ibin. Maa khalaqnahuma illa bil-haq wakinwalakinsahum la ya tidaklah kami menciptakan mata HS, siang apa bumi dan langit-langit atau langit-langit dan bumi dan apa saja diantara keduanya la'ibin permainan, bukan kami tidak ciptakan main-main ini masalah besar sekarang ya kehidupan manusia sekarang ya walaupun memang kehidupan dunia begitu itu lebih banyak sekarang main-mainnya daripada seriusnya. Ini penting. Sehatusnya kepada perempuan. Hidup ini bukan main-main. Hidup ini serius. Sangat serius. Makanya Allah mengatakan kami tidak menciptakan langit-langit dan bumi itu kecuali dengan kebenaran. Sekarang permainan yang paling banyak Bukan permainan ya Atau pekerjaan yang paling banyak diminati manusia sekarang apa? Yang paling banyak peminatnya nah, Pekerjaan apa? Paling banyak peminatnya dan paling banyak uangnya nah. <tuh> Ada dua ya Industri olahraga dan hiburan. Industri olahraga dan industri hiburan. Olahraga yang paling banyak peminatnya sepak bola. Main atau tidak? Ya namanya juga permainan bola. Yang paling banyak uangnya. Yang paling banyak menghabiskan waktu. Yang paling banyak ya macam-macam. Kemudian hiburan. Hiburan. Apa yang paling banyak sekarang, terusnya anak-anak muda main HP. Apa isinya? Yang paling banyak, ah, game. Permainan atau bukan? Ya. Uh, jadi diingatkan dari awal. Allah sudah mengatakan saya tidak ciptakan langit dan bumi ini main-main. Ya, kita mungkin bisa saja main-main. Tapi jangan kehidupan kita dihabiskan untuk main-main seperti itu. Apalagi ibu-ibu. Nanti tidak urus suaminya. Tidak urus anaknya karena ikut juga main game. Ya. Atau yang sekarang lagi tren, main TikTok. Nah. Ya. Saya kira ibu-ibu di belakang tidak ada ya Kalau ada perlu di tiktok nah, Sama suaminya Stif. Kalau begitu apa tujuan hidup? Nah, kita sudah sering sekali ya Mendengarkan ayat Wa mahalaqtul jindah Wal insya'illah budun kita hidup ini ciptakan oleh Allah dari manusia dan jin untuk ibadah. Ya, ibadah, seluruh ucapan dan perbuatan yang diri oleh Allah, baik lahir dan mati, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Ta'ala, itulah ibadah. Karena itu, orang yang mengerti tujuan hidupnya berbeda dengan orang yang tidak mengerti tujuan hidup. Kalau ada yang tanya, ya, masya Allah, apa? Beliau menunjukkan ilmunya ya, diurut. Kalau ada yang bertanya, ah, kenapa anu sekali? Kenapa? Kalau bahasa orang biasa Kenapa ekstrim sekali nah, Tidak boleh ini begini begini Ya maka sini ada jawabannya Karena Umur itu Pendek Makanya tidak boleh dibuat mainan Karena Umur itu pendek Umur kita berapa? Tidak ada yang tahu. Tapi berkisar 60 tahunan. Atau lebih. Atau. Kayaknya antara kita kurang dari. 60 tahun itu lama atau tidak? Hah? Ya sangat pendek. Sangat pendek. Kalau dibandingkan dengan akhirat. Satu hari di akhirat, berapa lama di dunia? Hah? Seribu? Seribu tahun. Berarti pendek atau tidak? Ya, sangat pendek. 0,0 sekian. Satu hari, di akhirat. Bahkan, Jangankan umur kita, umur dunia ini saja, dunia ini, mulai Allah ciptakan nanti sampai hancurnya, itu pendek dibandingkan dengan akhirat. Itu jawabannya. Kenapa harus serius, bahkan super serius? Karena yang mau dihadapi ini super. Hah? Ya super enam tahun tidak ada apa-apanya, jadi kalau 60 tahun itu yang tidak ada apa-apanya kita juga main-main, ya sudah habis kita hancur kita. enam, makanya diantara pemberian Allah kepada hambanya setelah diberi nikmat iman, ya, nikmat iman yang paling berharga itu adalah waktu. Waktu, lebih daripada yang lain. Karena waktu, tadi pendek. It. Kemudian waktu itu, tidak ada waktu yang berulang. Hanya namanya yang berulang, hari Senin, Selasa, jam sekian, berulang namanya. Tapi, tidak ada yang berulang. Kalau sudah berlalu, tidak akan kembali. Makanya orang yang belajar, lebih mau ah, kehilangan perempuan. pas ah, perempuan ya. Lebih mau kehilangan perempuan daripada kehilangan waktunya dia belajar. Jadi jangan masa belajar ingat perempuan. Nanti hilang waktunya dan hilang perempuannya. Ya, kenyataannya begitu. Banyak orang kan belajar gagal karena perempuan. Lama-lama gagal juga membina hubungan dengan perempuan tersebut. Kenapa? Karena dia main-main. Main-main belajar, hasilnya juga main-main. Main-main berhubungan dengan perempuan, hasil itu tidak mengkhianati usaha dan niat. Ya kan? Jarang orang yang sukses ketika dia memulai sesuatu dengan Main-main. Benar tidak? Iya. Maka harus serius. Serius belajar. Ketika-tiba waktunya menikah, harus serius menikah. Menikah bagian dari belajar. Ini yang perlu dipahami ya. Menikah bagian dari belajar. Bukan menikah itu menghentikan orang belajar. Menikah bagian dari belajar. Belajar kita bertanggung jawab. Belajar mengamalkan ilmu. khususnya yang terkait dengan perempuan. Belajar bertanggung jawab terhadap anak-anak. Mendakwai istri, mendakwai anak-anak. Segala macam. Belajar bermasyarakat. Karena kita punya mertua. Kita punya keluarga dari istri dan seterusnya. Belajar. Makanya Nabi SAW banyak istrinya. Karena sempurna tanggung jawabnya. Tapi kalau tidak kuat, jangan coba-coba. Nah. Makanya jangan dicoba. Karena ini bukan permainan. Kami. Tapi jangan juga tidak mau karena takut. Nah. <tuh> ya. Bagaimana caranya supaya tidak takut? Orang yang paling kuat itu orang yang paling banyak ilmunya. Eh, banyak bebannya karena paling banyak ilmunya, paling banyak istrinya karena paling kuat. Fisik dan mental. Nama santri senyum senyum. <laughs> <tip> Jadi apa tadi? Umur itu pendek. Bahkan dunia itu juga pendek. Makanya dunia dari katanya saja dunia itu minat dunu ya. Boleh juga tulis di sini. Minat dunu Artinya Mendahului Artinya dunia itu mendahului Akhirat Dunia dulu baru Akhirat Nah, Sekarang saya tanya yang dihitung itu yang berlalu atau yang kemudian? Yang dihitung. Yang berlalu atau yang kemudian? Ha. Ayo jemaah dijawab. Yang dianggap atau yang diperhitungkan yang sudah berlalu, yang berlalu atau yang kemudian? Ha. Yang berlalu. Kenapa yang dihitung yang berlalu? Kan saya tanya? Orang tua ini saya tanya. Kalau kalian ini orang tua, bekerja siang dan malam, untuk yang lalu atau yang akan datang? Ah? Saya jawab dengan jujur. Yang lalu atau yang akan datang? Ya, yang akan datang. Coba tanya, "Kenapa kamu kerja? Kenapa kamu menabung? Kenapa beli kapling? Kenapa bangun rumah? Untuk yang akan datang, tuh anakku, tuh, atau kalaupun dia, untuk dirinya paling paling dia bilang untuk masa tuaku, tapi paling banyak orang jawabannya untuk anakku, artinya yang dihitung apa? Yang lalu atau yang kemudian? Ya, yang kemudian." Makanya dikatakan dunia itu berlalu. Karena digunakan Terlalu berlalu untuk yang akan datang nah, Jadi kalau orang tujuannya Yang lalu Ya kasihan Dan dunia dikatakan juga dunia Maknanya azawad az Karena nanti akan Datang ya uh, Sedikit saja karena nanti hilang. Hilang. Karena ditanya, mana didahulukan yang hilang, yang akan hilang, atau yang akan tetap? Hah? Ya, yang tetap. Makanya sebagian orang, sedikit saja, yang terganggu. Itu urusannya orang kita, urusan sedikit. Nanti sama-sama, urusannya sama. Sebagai orang yang diperhatikan, orang tuanya atau anaknya? Nah. Yang lebih diperhatikan, orang tuanya atau anaknya? Kenapa anaknya? Nah. ya Sebelum kita tutup, jawabannya anaknya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak lama lagi akan hilang. Iya kan, dalam umurnya secara kenyataan pertimbang akar sehat, kenyataan kebanyakannya begitu. Walaupun tidak selalu, tapi kebanyakannya kan begitu. Yang diharapkan yang masih panjang, apa anaknya? Makanya, kalau dunia atau akhirat, siapa yang mana yang dihitung? Kalau orang cerdas, akhiratnya karena dunia ini akan hilang, akhirat akan tetap. Nanti kita tambahkan ya, setelah kita sholat. Ya jenazah Allah ala nabi Muhammad wa ala alihi wa Baik, kita lanjutkan seterusnya. 15 menit lagi. Tadi sampai pada makna dunia. Ya. Ilamu annamal hayatu dunia la'ibu walahbun wa watafahurun bainakum watakasurun Selam wali wal-aulad. Jadi ketahuilah bahawa dunia ini Allah sifatkan lima. Kehidupan dunia ini ada lima. Yang pertama laib. Dunia ini permainan. Ya lihatlah kehidupan kita. Semuanya permainan. Kebanyakannya. Yang kedua, lahun sendagurau. Apalagi zaman sekarang, ya, banyak sekali sendagurau, banyak PHP, banyak perang-perang. Apa itu? Ya, lahun <laughs> yang ketiga, zina. Perhiasan. Ganti model. Ganti baju. Ganti warna. Tidak ada habisnya. Yang keempat. Watafahurum bainakum. Soal berbanggaan berbanggahan. Di antara kalian. Bangga dengan hartanya. Bangga dengan jabatannya. Bangga dengan ketampanannya. Gelar macam yang kelima watakasurum fil amwali walaulad saling memperbanyak harta dan keturunan. Dan itulah hakikatnya dunia bagi sebagian besar manusia. Walaupun demikian, semuanya akan berlalu sangat cepat. Dalam orang banyak disinggung permisalannya. ya Tapi tidak usah kita bahas panjang lebar. Cukup satu permisalan saja. Dunia itu seperti bunga. Ya. Maka yang dikatakan Saharotul Hayatid Dunia. Dunia ini seperti bunga. <laughs> bunga itu indah atau tidak? Semakin indah semakin mahal. Tapi bunga semahal mahalnya bunga paling indahnya ketika dia kapan? Ketika dia mekar. Tapi bunga itu mulai dari hidupnya sampai mati, waktunya yang paling singkat ketika dia mekar. Hah? Makanya orang yang berebut dunia, puncaknya dunia yang dia akan miliki, itulah yang paling sedikit dia nikmati. Sama dengan bunga tadi. Puncaknya bunga itu ketika dia mekar. Dan waktu mekarnya itulah waktunya bunga yang paling singkat. Ya. Makanya orang, coba lihat. Orang kalau berebut dunia, puncaknya dunia itu waktunya semuanya singkat. Singkat tidak mesti dimanakan misalnya presiden lima tahun. Kalau dua periode 10 tahun. Tapi dia miliki itu waktunya sangat singkat. Ketika dia jadi presiden misalnya ya. Atau jabatan apapun. Maka semua dunianya yang lain. Itu kan sudah puncaknya ya. Semuanya dunianya yang lain akan hilang dari dia. Ketemu orang tuanya susah. Hah? Ketemu istrinya juga susah. Kenapa? Karena diambil semua ke puncak. Diambil semua ke puncak. Semua waktunya, semua pikirannya ke situ. Maka dia akan kehilangan dunianya yang lain. Nah, sementara itu sebentar. Ketika dia kehilangan mekarnya, ada yang suka atau tidak? Kalau sudah selesai mekar. Bunga sudah layu. Biar gratis, enggak mau. <laughs> ya sama orang jabatannya kalau sudah puncak, tidak ada lagi yang datang setelah turun jabatan. Ya kan? yang tengok. Enggak ada. Apalagi kalau berkasus, wuh, sudah. ya <laughs> Yang bertahan, siapa umumnya yang bertahan? Yang menemani dia, siapa yang bertahan? Umumnya itu keluarga. Keluarga biasanya orang, kalau istri ya masih ada kecintanya. suaminya dihujat, bahkan di penjara. Kalau masih ada kesetiaannya, dia yang setia. Sementara ketika dia puncak jabatannya, biasanya istrinya dilupakan. Hah? Ya makanya kebahagiaan hidup itu, dari sisi dunia, itu keluarga. Maka keluarga itu dijaga lebih daripada yang lain. Ketika kita jaya, semua mau jadi keluarga. Bantu-bantu ya. Tapi kalau sudah jatuh, eh. Saya tidak ada hubungan keluarga dengan mantan itu bupati. Tidak ada. Tapi kalau istrinya, tidak. Dia tidak mengatakan, saya mantan istrinya. Saya istrinya. Saya anaknya. Bapakku, walaupun begitu, bapakku tidak bisa diganti. Ya, kan? Tidak ada bapak kedua, tidak ada ibu kedua. Yang ada bapak tiri, ibu tiri. Ya, makanya itu harus dijaga lebih daripada yang lain nah, karena juga tanggung jawabnya sebenarnya lebih daripada yang lain iya jadi ya dunia itu ya seperti itu gambarannya maka jangan tertipu nah, jadi kesimpulannya ke kata beliau wabillahul ta'ala dunia ini tempatnya Capek, susah, atau apa saja bahasanya, ya. Semuanya itu ada di dunia ini. Tidak ada orang di dunia ini tidak capek. Makan saja capek, punya istri satu capek, apalagi kalau lebih punya harta, semakin banyak semakin capek atau tidak, makin capek. Bukan dilarang punya harta ya Tapi siap-siap lebih capek daripada Sedikit hartanya Banyak pengikut tambah capek atau tidak? Capek nah, Tambah banyak santri tambah capek atau tidak? <laughs> ya bagaimana saya tahu ya? Ya tambah capek Sementara kalau ketemu orang Ini kebiasaan dan karakter manusia kalau ketemu orang kita berbangga. Saya santriku seribu, saya hanya sepuluh. Padahal, tambah banyak, tambah capek. Nah, itu hakikatnya. Ya. Tidak ada yang tidak seperti itu. Jadi orang kalau susah jangan membayangkan orang itu bahagia terus, sama saja. saya aja mungkin yang susah begini, tidak. Lebih banyak lagi yang lebih susah. Karena memang dunia tempatnya begitu. Belajar capek atau tidak? Iya. Tidak dapat kalau tidak capek. Capek saja belum tentu dapat. Apalagi kalau tidak mau capek. Banyak teman. Capek, ya. sementara sebagian orang gelisah kalau tidak punya teman. Padahal, bikin capek, ada yang minta begini, ada yang tanya begini, ada yang ngajak ke sini, nah, macam-macam. Maka, orang yang bahagia, ya, karena waktu kita terbatas, orang yang bahagia di dunia itu tidak akan sempurna kecuali dengan capek. Jadi kalau mau bahagia, harus capek. Laka dahala kenal insana fi kabad. Kabad itu artinya siddah, susah, capek, pening. Karena itu ketika ada seorang jenazah yang lewat, di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Mengungkapkan dengan dua kalimat. Mustarihun wa mustarahu min. Mustarihun wa mustarahu min. Para sahabat bertanya Rasulullah. Apa maksudnya? Dia istirahat dan Diistirahatkan darinya. Maka Nabi SAW menjawab. Seorang mukmin, Seorang hamba yang beriman. Dia akan istirahat. Dari capeknya dunia. Jadi kalau ada yang bertanya. Sampai kapan kita capek? Sampai mati. Kalau tidak mau capek. Ya mati cepat. tapi kalau bunuh diri lebih capek lagi ya lebih capek lagi karena itu dosa besar dan yang kedua jadi dia capek dari dunia gangguan dunia menuju ila rahmatillah kepada kasih sayangnya allah maka didoakan seperti tadi ya rahimahullah atau yarhamahullah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Bukan. Apa ungkapan kita biasa di sini. Rahimahullah. Itu keliru ya. Jadi kalau rahimahullah itu saya akan dipastikan dia mendapatkan rahmat. Sementara tidak ada yang bisa dipastikan. Yang ada. Didoakan. Rahimahullah. Bukan yarhamahullah. Maknanya beda rahimahullah dengan eh almarhum Apuan. ya Almarhum ya Apuan. Almarhum selalu kita mengatakan almarhum Allah telah merahmatinya belum tentu tapi yang ada didoakan rahimahullah atau yarhamahullah Ya beda beda ya Dan kita tidak boleh memastikan yang boleh adalah mendoakan. Sementara kebalikannya. Wal abdu al fajiru yastarihu minhu al ibad wal bilad was syajaru wal dawab. Kalau dia orang yang fajir. Maka istirahat darinya. Siapa yang istirahat? Hamba-hamba Allah. Siapa yang istirahat? Negeri ini istirahat darinya. Dari gangguannya. Apa yang istirahat? Pohon-pohon ini istirahat dari gangguannya. Siapa yang istirahat? Ada wab, binatang-binatang juga istirahat dari gangguannya. Dia tidak istirahat karena lebih capek lagi di alam barsa, apalagi nanti di hari kemudian daripada di dunia. Apa maknanya? jadi, kalau dia fajir, dia fasik, maksudnya kalimatnya dia jelek. Ketika mati, tambah capek, tambah. Capek karena siksaan di alam barsa itu lebih daripada siksaan di dunia. Siksaan di akhirat lebih-lebih lagi daripada siksaan dunia dan alam barsa. Jadi, tidak ada lagi istirahatnya. Capek terus, tidak ada istirahatnya sama sekali. Kalau orang mukmin, kalau dia baik, nikmat terus, istirahat terus, nyaman terus, tidak ada lagi capeknya. Maka itu gambarannya. Maka di dunia ini harus siap capek. Untuk apa? Hari yang tidak ada lagi? Capeknya. Capek belajar, capek berdakwah, capek mengurusi istri. Nah, kalau perempuan ini, nasihat Anissa. capek mengurusi suami, anak, mengurusi siapa saja yang bisa diurus. Supaya nanti istirahat total ketika sudah meninggal. Nah, ya saya kira itu saja ya. Nah, waktu kita terbatas. Yang benar nilai waktu bisa kita. Tambung ya. Dan mesti ada jadwal ya. Berapa lama perjalanan? 15 menit. Adzan sebelum jam 6 ya. ya. ada yang mau bertanya? 5 menit. Nah, ada sedikit mau disiapkan. Jadi Ahwat siap capek ya. Iya. Uh -huh. yeah. Ya. Yeah. Nah, uh, jadi jawabnya ya yeah. dalam Al Quran dalam surat uh, Al Hujurat, Qalati lā robbu aminnya kullam tu minu walakin kulu Aslamna. dan seterusnya ayat Jadi ada seorang badui datang kepada nabi dia mengatakannya Rasulullah saya ini orang yang beriman maka Rasulullah SAW menjawab, jangan mengatakan orang beriman, tapi mengatakan kami baru muslim artinya ini tingkatan keimanan belum sempurna, baru tingkatan muslim Ya makanya kita disuruh bertakwa orang Muslim itu diajak lagi untuk bertakwa supaya meningkat derajat Islamnya menjadi mukmin kalau dia sudah mukmin nanti naik lagi derajatnya menjadi muhsin ya, ya. yang kedua bahwa iman itu bertingkat-tingkat dan berubah-ubah. Sementara Islam itu tidak, kalau dia sudah mengucapkan syahadat, tidak melakukan amalan-amalan yang mengeluarkan dia dari Islam, Ya dia katakan Muslim. Tapi imannya bisa naik, bisa turun, nah. maka dia disuruh untuk bertakwa, memperbaharui selalu takwanya. Jadi maknanya di situ, hak eh, kotu artinya perbaharui selalu takwamu, bukan tidak ada takwanya tidak. Tapi perbaharui, perbaiki, tutupi kekurangannya. Kalau ada dosamu, bertobat. Bertobat itu bagian dari ketakwaan. Jadi bukan orang yang takwa yang tidak berdosa. Tapi disuruh bertobat supaya kembali nilai takwanya ia meningkat. Untuk meraih puncak dari ketakwaan semampu yang bisa diraih. Dan itu kan ajakan, perintah. Patahulaha mastata'tum hak tuqati artinya mastata'tum semampu yang kamu bisa Rai. Jadi sebenarnya tidak ya, tidak bertentangan ya, hanya saling ya melengkapi. Kita ini belajar untuk meningkatkan takwa. Karena baru-baru batakwa kita. Kadang rajin, kalau ketemu teman-teman rajin. Kalau pulang di rumah ribut dengan istri ya turun lagi takwa kita. Tay. Allah a'lam. Kira cek dulu ya. As-sallahu subhanahu wa ta'ala taufiq wa sidad ilman naf'ian wa 'amalan mtaqabbalan. Wa nasallahu subhanahu wa ta'ala ayizna ilman wa amalan. subhanahu wa ta'ala ayat taqabbala minna as a'mal innahu jawarun karim. Sallallahu salla 'ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsan ilayum Subhanaka rabbika rabbil isyati amaya wa assalamu ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh